Sakit kepala bisa menjadi gejala dari kondisi serius seperti stroke, meningitis atau encefalitis. Segera kunjungi ruang gawat darurat rumah sakit atau nomor darurat lokal Anda jika Anda mengalami sakit kepala buruk dalam hidup Anda, sakit kepala parah yang tiba-tiba atau sakit kepala disertai dengan kebingungan atau kesulitan memahami ucapan, pingsan, demam tinggi 39 hingga 40 derajat celcius, mati rasa kelemahan atau kelumpuhan di satu sisi tubuh Anda, leher kaku, kesulitan melihat, kesulitan berbicara, kesulitan berjalan, mual atau muntah, jika hal tersebut tidak terkait dengan mabuk atau flu. Terima kasih.